Halo teman-teman balik lagi dengan Yubi bareng Thomas lagi di sini di depan saya ini ada Redmi 5 Plus yang udah dipasangi kostum ROM MSF extended ini rom lumayan mantap ya untuk performa ya dimana di rom ini Antutu itu sampai 100ribuan ya kalau biasanya untuk Redmi 5 plus sendiri antutunya itu dari 70.000 sampai 80.000 nah kalau nggak percaya kamu saksikan aja video berikut ini Oke okay, ini bisa dilihat sendiri antutunya itu sampai 100.000 lebih Ya untuk Snapdragon 625 yang biasa cuman sampai Rp ribuan Ini sih gila banget sih Dan DPC ini memang udah saya root tapi belum ada masuk ke tweak apapun Masih bawaan asli custom room Dan kita juga bakal nyoba aja ya Apakah cuma angkanya cuman gemicik Kita coba Mobile Legends dengan rata kanan dan di sini aneh potong-potong skinnya. Silakan nilai sendiri aja lah ya. Oke, okay, jadi nggak terlalu banyak ngelek ya. Cuman ada sedikit-sedikit pameskit atau putus gitu dia saat dimainkan. Waktu perang-perang besar gitu, tapi nggak terlalu masalah sih. Ini pengaturannya masih bisa rata kanan dan stabil dan biasa. Kalau udah pernah nyoba ya 625 pakai room-room lain, biasa itu agak sedikit ngelek kalau Mobile Legends Apalagi dibuat rata kanan kayak gini ya biasa dr aja Pak Ayah, di hidup, ya di dupiah Hai Oke okay. daripada berlama-lama kita coba aja game kedua yang sering dimaini juga yaitu free fire seharusnya free fire pertama sih <laughs> ya udahlah Oke okay, ini dari free firenya kita buat pengaturannya juga rata kanan semua ya di Ultra Mary brings ya kan high semua Hmm. Oke, okay. udah dilihat. Kita lanjut aja langsung ke in-game, ya. Oke, okay, untuk in gamenya sendiri cukup lancar. Di Word juga nggak ada masalah, cuman waktu naik mobil tadi ya ada sedikit aja. Itu dia, kayak frame skip, atau gambarnya putus, dan untuk yang lainnya kayaknya lancar-lancar aja. oke okay, sini saya coba loncat-loncat sambil ngarahkan dengan cepat ya dan gak ada masalah lancar-lancar aja jadi kalau udah gini kita lanjut aja ke game yang ketiga yaitu PUBG Mobile Oke okay, ini dari PUBG Mobile kita lihat pengaturannya grafiknya itu cuma dapat standar ya paling tinggi itu seimbang seimbang sedang hatinya nggak bisa Oke okay. kita coba aja di gamenya kayak mana keadaannya Oke okay, kita masuk ke in game aja Oke, okay, jadi inilah hasil dari custom drum MSX Extended ya, ternyata tutulnya nggak gimmick doang, dan buat HP ini jadi lancar banget main game. Terima kasih buat yang udah nonton sampai sini, dan sampai jumpa, bye bye.